Perkenalkan nama saya Astriana S.Pd.I. Saya mengajar di SMP Impres Parang, Kelurahan Lanna Kecamatan Parang Saya Adam adalah mahasiswa PPG angkatan ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, coba Anak-anak perhatikan gambar di atas Apakah kalian pernah disuruh Untuk membayar sakat Sakat apa yang anda keluarkan Dan untuk apa kita membayar zakat Dan untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan tersebut Marilah kita uh, Mendengarkan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 yang pertama adalah Mengucapkan Dua kalimat syahadat Dua mendirikan solat Dan yang ketiga Berpuasa di bulan Ramadhan, Dan yang keempat adalah Mengeluarkan sakat Dan yang kelima adalah Naik haji bagi orang yang mampu Sakat menurut bahasa Adalah bersih berkat dan berkembang sedangkan sakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang sudah cukup nisapnya nisap itu adalah nisap itu adalah ukuran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 Auzu billahi min ash-shaitanir rajim. Bismillahi r-Rahmanir Wa aji mursalat jawatun zakat Saya akan menjelaskan Tentang Syarat wajib Yang pertama adalah Beragama Islam Yang kedua Yang kedua Yang kedua adalah Balik ber, atau berakal Dan berakal Kemudian Hari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 Balik dan berakal Jadi Balik di sini adalah oh Tidak termasuk Anak-anak Iya -anak, tidak Yang termasuk anak-anak belum wajib Untuk mengeluarkan zakatnya Karena dianggap bahwa dia Belum mampu Kemudian Selanjutnya itu adalah Dia berakal dalam artian Bahwa dia waras tidak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 Eh, eh, syarat wajib syarat adalah harta milik sendiri kemudian yang terakhir adalah harta itu sudah cukup misalnya mencapai misaf atau sesuai dengan batasan ukurannya itu artinya bahwa harta itu eh, sudah sampai misalnya eh, tersimpan selama satu tahun itu yang dikatakan yang bisa Selanjutnya adalah Macam-macam sakat Sakat itu Terbagi atas dua Ada namanya sakat Citra Kemudian ada namanya Sakat Mal Yang pertama adalah Sakat fitra. Selanjutnya adalah macam-macam sakat. Sakat itu terbagi atas dua: ada namanya sakat fitrah, kemudian ada namanya sakat maaf. Yang pertama adalah sakat fitrah. Sakat fitrah itu adalah sakat yang diwajibkan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 Awal Ramadan atau satu Ramadan sampai menjelang Idul Fitri uh, pada uh, akhir Ramadan, jadi uh, jadwal untuk mengeluarkan zakat uh, fitrah uh, mulai satu Ramadan sampai akhir Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Dan sebagai kesimpulan, pada pelajaran hari ini, yang pertama adalah uh, perlu dipahami bahwa. Masyarakat menulis bahasa itu adalah bersih, suci, berkat, dan berkembang. Kemudian, masyarakat menulis istilah adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita menulis apabila sudah sampai misalnya. Kemudian, uh, Kesimpulan berikutnya adalah uh, Ayat Banyak ayat Yang menjelaskan tentang uh, Kewajiban kita Untuk mengeluarkan zakat. Salah satunya Yang uh, Pembahasan kita hari ini Salah satunya yang uh, itu jelaskan tadi adalah Quran Surah Al-Baqarah Ayat 43 Ayat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 itu biasanya ini sakat fitrah yaitu kita ee, kapan itu yaitu pada bulan suci ramadan jadi ee, jadwal atau waktu untuk mengeluarkan sakat fitrah itu mulai dari satu ramadan sampai dengan ee, akhir ramadan atau menjelang hari raya idul fitri e, selanjutnya adalah zakat hari raya Sakat, sakat mal takat maju ini adalah target yang kita memiliki, yaitu sudah sampai misaf ini itu kita keluarkan e, sampai misaf yaitu pada umumnya kita ketahui bahwa misaf yaitu pada umumnya kita ketahui bahwa e, sudah sampai satu tahun e, contohnya itu adalah e, seperti emas e, seperti lingat beras kemudian uh, kayak uh, hewan ya hewan uh, seperti dengan sapi kemudian kambing untuk ada jumlahnya kemudian uh, berapa uh, nanti berapa jumlahnya baru keluar ini semuanya adalah nanti uh, kesatunya itu adalah 2,5 ya demikianlah uh, pembelajaran kita hari ini um,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 Dan marilah kita bersama-sama menutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh